Di kita ini bukan presiden, gubernur, atau wali kota, kita ini cuma nyalonin ketua OSIS. Benda yang diberikan adik kepada kami adalah tongkat raga mulia Surya Kencana yang dipercaya sebagai pusaka turun temurun kepada pemimpin di desa kami. Lalu, apa aku salah? memegang teguh budaya